Pisang dipotong, kita bisa taruh di atas teflon atau loyang. Halo, Assalamualaikum Sahabat di rumah aja Kali ini saya mau membuat Bolu pisang tanpa oven Maupun menggunakan mixer Nah, apa saja bahan-bahannya Di sini saya sudah mempersiapkan Beberapa bahan Di antaranya Satu buah pisang ukuran besar Di sini kita bisa menggunakan pisang apa saja Misalkan pisang ukuran sedang Bisa menggunakannya dua buah Juga di sini saya sudah Sediakan 150 ml susu cair, 1 buah telur, 150 gram tepung terigu kalau menggunakan takaran sendok sekitar 15 sendok makan dan ada juga gula pasir bisa ditambahkan sesuai selera 4 atau 5 sendok makan. Ada 60 ml minyak sayur atau 6 sendok makan, essence vanila, ada baking powder garam dan margarin nah bagaimana cara membuatnya simak terus video ini sampai selesai ya oke bagi kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe like share and comment jika video ini bermanfaat terima kasih nah bagaimana cara membuatnya saya akan singkirkan dulu beberapa barang ini mengembang sempurna walaupun tidak memakai oven kita tes dengan memasukkan garpu hmm. hasilnya sudah tidak menempel hmm, lembut banget sudah itu tandanya sudah matang ya ini jika di sini tidak ada sisa menempel berarti hasilnya udah matang di dalam waktunya kita balikan